Apakah follower tersebut benar-benar masuk atau tidak? Nah, di sini kita buka lagi aplikasi Instagram kita, dan di sini saya cek ke bagian notifikasi terlebih dahulu. Oke, di notifikasi ini sudah ada pemberitahuan followers baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan followers instagram secara gratis oke bagaimana caranya? silahkan simak video ini sampai selesai tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan saya ingatkan dulu untuk yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama kita buka dulu aplikasi Instagramnya seperti ini kemudian di sini kita cek followers Instagramnya sebelum kita melakukan cara ini silahkan diingat baik-baik ada berapa jumlah followers sebelum kita melakukan cara ini agar nantinya kita bisa melakukan perbandingan setelah selesai melakukan penambahan followers nah teman-teman karena di sini saya baru menggunakan Instagram jadi followers saya baru 123 Oke setelah kita mengetahui jumlah followers kita selanjutnya kita tutup aplikasi Instagram ini setelah itu, kita buka browser di handphone kita, dan disini saya sarankan menggunakan browser Google Chrome. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan di pencarian IG followers seperti ini, atau teman-teman bisa langsung mengetikkan saja di pencarian Insta followers.com. Oke, setelah hasil pencariannya muncul, di sini kita pilih Insta followers free Instagram followers, langsung saja kita masuk ke websitenya. Oke, di sini kita akan mendapatkan followers Instagram secara gratis, hanya bermodalkan dengan username Instagram kita nah di sini langsung saja kita masukkan username Instagram kita kemudian untuk followers quantity nya kita biarkan saja 10 seperti ini karena kita tidak bisa mengubahnya dengan kata lain nantinya kita akan mendapatkan 10 followers Nah, setelah username kita masukkan, nantinya akan muncul secara otomatis foto profil dari akun Instagram kita. Dan di sini kita pastikan bahwa foto profil tersebut adalah foto profil akun Instagram kita. Setelah itu, jangan lupa kita isikan email kita. Nah, untuk emailnya sendiri tidak perlu yang sesuai dengan Instagram, kita bisa menggunakan alamat email yang lain. Nah, kalau username dan alamat email sudah kita isi. Langsung saja kita scroll ke bawah, kemudian di sini kita pilih Get Free Followers. Nah, untuk prosesnya sudah berjalan, kita tunggu sampai 100%. dan tahap terakhir akan ada security check seperti ini langsung saja kita checklist untuk security checknya kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Oke kalau misalkan prosesnya sudah selesai akan ada keterangan sukses di bawah ini dan tahap terakhir tinggal kita pastikan apakah follower tersebut benar-benar masuk atau tidak. Nah di sini kita buka lagi aplikasi Instagram kita dan di sini saya cek ke bagian notifikasi terlebih dahulu. Oke di notifikasi ini sudah ada pemberitahuan followers baru untuk rentang waktunya juga hanya berkisar satu menitan. Setelah itu langsung saja kita cek pada profil kita apakah sudah masuk atau belum. Nah teman. Teman-teman sini juga jumlah pengikut saya sudah bertambah, berarti proses penambahan followers sudah berhasil. Nah teman-teman jadi seperti itu untuk proses penambahan followers. Silahkan boleh teman-teman praktikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.